Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman ya Oke Wadidaw Wow wow wow Mainannya keren-keren sekali teman-teman Ini mainan apa aja teman-teman ya Wow Buset mantul Oke teman-teman langsung kita masukin saja teman-teman ya Wow, ini mainan apa ini? Wah, ini kok bentuknya kotak ini apa ini, teman-teman? teman ya, -teman -teman? wow, ini panjang. Wow, wow, wow, oh, ini ada baling-balingnya, teman-teman. Wow, keren sekali! Wow, wow, ini bentuknya besar sekali, ada sayapnya. Wow, wow, ini juga, teman-teman, mobil apa ini, teman-teman? Wow, mantul! Mantap betul! Wow, airnya sudah siap, teman-teman. Oke, kita langsung bersihkan saja, teman-teman. Ya, wow, wow, wadidaw! Mana teman yang kita bersihkan, teman-teman? Wow, ini aja, teman-teman. Wow, apa ini, teman-teman? Wow wow, wow, wow, wow! Ternyata helikopter, teman-teman. Helikopter, helikopter! Wow, mantul! Mantap betul! Wow, ini mobil apa lagi, teman-teman? Oke, teman-teman, kita bersihkan saja, teman-teman. Wow, ternyata mobil molen, teman-teman. Wow, seru sekali! keren sekali mobilnya mantap wow ini mobil apa lagi teman-teman kita bersihkan saja wow ternyata mobil memandang kebakaran teman-teman wow keren sekali mobilnya Wow, wow, mana lagi yang kita bersihkan, teman-teman? Wow, yang besar ini, teman-teman. Ada sayapnya. Ini mainan apa ya? Wow, ternyata pesawat terbang, teman-teman. Wow, keren sekali. Mantul. wow ini mobil apa lagi nih teman bentuknya aneh wow ternyata mobil optimus prime teman-teman keren sekali mobilnya wow wow wow Wow, ini yang terakhir, teman-teman. Mobil apa, teman-teman? Wow, mobil ternyata teman-teman. Wow, mobil busnya warna hitam, mantul, mantap betul. Oke, sudah selesai, teman-teman. Membersihkannya mainannya. Jangan lupa subscribe, ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi besok.